Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perlu kami laporkan, saat ini kami berada di lokasi kebun Koramil 03BO. Sebagaimana menjadi hasil dari rakornas yang diikuti langsung oleh dandim 13/12 memerintahkan kami untuk setiap kuramil yang ada di jajaran kodim 13/12 untuk membuka lahan kuramil juga termasuk perorangan masing-masing babinsa minimal lahan perorangan setengah hektar dan minimal Lahan koramil 1 hektare, ini perintah langsung dari pimpinan TNI dan secara khusus Danding 13 12 Kalau. Wajib dilaksanakan dan menjadi ukuran berhasilnya seorang babi Dia harus mampu membangun atau membuat lahan ketahanan pangan, baik perorangan juga termasuk koramil. Dalam hal ini Kurami 13-12-03 yeah. Isik kepala Di balik toki baja Semua sering gaduh Pasti tak jauh berbeda Tak bersulit Sekatku seperti luruh, takkan tidur mesra seperti sudah Bela Semoga Mudah mudahan akan sukses uh, pelaksanaan pembuatan lahan ketahanan pangan Koramil, Koramil 03B. 03B.